Amal wajib dan sunat Tergantung Tidak ada tepat nak letak Jika dia tidak semayang Masa. Kerana apa? Kerana semayang ni tiang agama Rasulullah SAW berkata atau bersabda Umududdin As-Salah Hadis sahih Segala tiang-tiang agama adalah sembahyang nah, Rumah miskin, PPRT Rumah kaya, kondominium mewah, 8 juta. Semua ada tiang. Rumah lembu pun ada tiang. Haa tak Tengok tak? Nak buat reban ayam ada tiang Mesti ada tiang 4 macam. neh mana boleh. Kita nak letak tingkap. Iaitulah haji. Nak letak dinding. Iaitu puasa. Nak letak lantai. Iaitu zakat. Pada hati yang tak ada. Tak boleh. Nah. Ha. Ayah Haji kata, esok pukul 8 Tukang datang rumah saya Nak diri rumah, nak naik rumah ha, Semua kayu-kayu semua dia dah Esok pukul 8, tukang pun mari Assalamualaikum Haji Waalaikumsalam ha, Macam dijanjikan, kami semua tukang-tukang 18 orang tukang Mari pukul 8 ni Jadi nak diri dah ni, rumah Haji ni Mana tiang ni Kalaulah tukang tanya tiang dulu Takkan tanya pintu Betul tak? Ha, kami nak diri dah ni jawab Tuan Haji begini saya nak buat kelainan sempena Malaysia baru <tuh> <tuh> yang ni kami tak nak buat tiang lagi kita nak tukang buat tingkat dinding semua siap dengan sing, dengan bilik air dengan atas last kali cocok tiang bawah. Nampak, jadi tiang belum buat lagi nak buat yang lain dulu betul tak tukang pun tanya balik Haji Haji ada minum ketung tak? Nampak? Nah, Ada pula nak letak tingkap dinding dan sebagainya Tiang tak ada, tak boleh Maka begitulah tergantung puasa orang yang tidak semayang Kerana semayang ialah umududdin Tiang agama Dan semayang yang akan ditanya first dalam kubur as-sala Awal-awal amalan yang ditanya di dalam kubur Kepada seorang hamba Ialah solat, ialah semayang wa in solohhat solohasa'iru amali jika elok semayangnya baru dikira elok amalan yang lain wa in jika semayang tak ada atau semayangnya rosak maka fasadasa'iru amali au kamaqala punoh rana habis segala amalan yang lain deh nah. jadi janganlah kita termasuk dalam golongan plek ni deh nah. ha puasa saja macam nak mati semayang tak yang dahsyat lagi Puasa pun tak. Semayang pun tak. Dah? Ah, Tapi ada yang paling pelik. Puasa pun tidak. Semayang pun tidak. Raya. Nampak. Soalan seterusnya...